Dolar Australia USD bullish, hati-hati aksi penetrasi ke atas. Harga dolar Australia USD kembali melakukan fase tertahan di sekitar area resistan dan bias harian pergerakan dolar Australia USD terlihat berada dalam kondisi bullish.